Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yurda an la ilaha illallah la, la. Wa anna muhammadan abdullahi Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Ikhwah iman sidang jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah tabarak wa ta'ala. Segala puji bagi Allahu jalal wa ala yang memudahkan kita kepada kegiatan ini diberikan kita taufik, diberikan kita pertolongan sampai kita melaksanakan kewajiban kita. Fa innahu la haula wala quwata illa billahi al-ali al iman, olakhawati wal ummahati a'azzakumullah wa baraka fikum ilmu la yaghfaliina ta tersamarkan bagi kita semua akan keutamaannya. سنبل كتكن صحابة مولى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسي بابه إليه وكفى بالجهل ذنما أن يتبرأ منه man Sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mengatakan cukup ilmu itu mulia bahwa semua orang yang bahkan tidak layak menyandangnya mengklaim bahwa orang-orang senang dinisbahkan kepada ilmu anta alim fulan anta qari anta kaza senang Wakafabil begitu pula sebaliknya cukup kebodohan itu rendah dan hina bahwa orang-orang yang sejatinya berada di situ di dalamnya berlepas diri darinya nggak suka untuk nisbahkan kepadanya kebodohan kepandiran. Taikwa taliman bagaimana mau tersamarkan kepada kita semua akan keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan para ulama. Wallahu jalla wa ala yaqulu fi kitabihil karim, sering kita mendengarkan ayat-ayat tentangnya, bahkan mungkin kita membacanya. Allah jalla wa ala pertanyakan dalam pertanyaan pengingkaran, hal yas ya ya Samakah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pertanyaan istiqra' Ataqri'an lima syairi samiha Itu pertanyaan tidak perlu dijawab. Dia hanya kayak mengetuk. Kita. Tidak sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tidak sama. Fikum. Ali Imran. Allah Jalla wa'ala firman kan syahid Allah. Annahu la ilaha illahu wal malayikatu wa ulul ilmi qaiman bil Qist. Allah jalla wa ala dalam mempersaksikan sesuatu yang besar yakni kalimat tauhid la ilaha illallah dia persaksikan dirinya Persaksikan. disandingkan persaksian dirinya azza wa jalla, dengan malaikatnya dan para ulama ahlul ilm. Nah, itu tak tersamar bagi kita semua keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Wa wal wa hadis kathira jiddan. Hadis Abi Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah Yang keluar berjalan menempuh menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, yaltamisu fihi 'ilman Allah jalla wa kan buatkan dia jalan pintas menuju surganya. Ada keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu barakallahu fiik. Wa fi hadits Muslim wajib ilmu itu bagi orang-orang muslim wajib nah bagaimana akan kita meragu bagaimana tidak darurat ngaji belajar ilmu syar'i ini bagaimana tidak demikian sementara kita beragama dengan sebuah agama yang didasari dengan dua pondasinya al Lainya Allah Azza Wajalla. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Satu. Yang kedua, Allah Nabi Allah Taala. Ilhaman syarat. Bahawa kita tidak akan mau menyembah Allah. Kita tidak akan mau beribadah kepada Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam kecuali dengan cara. Kecuali dengan teknis, kecuali dengan juknis yang Dia berikan. Subhanahu Wa Taala Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Kita enggak mau, enggakkan beribadah kepada Allah kecuali dengan caranya. Dari mana anda tahu tadi kita dipimpin oleh imam kita hafizullah ta'ala salat maghrib dengan begini bentuknya tiga rokaat. Hmm? Ada bacaan yang dijaharkan di rokaat pertama di kedua ketiga tidak lagi dia baca. Dari mana kita tahu kita ruku kita baca begitu kita sujud kita i'tidal kita kita kita. Kita beragama dengan sebuah agama yang didasari dengan dua asas yang sangat mendasar. Kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah satu, yang kedua kita tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan caranya. Dan ini butuh ngaji. Dan ini butuh butuh menelaah, butuh bertanya, butuh majelis, butuh duduk. Dan itu adalah bahasa lain daripada syahadat-syahadat kita. Asyhadu ilaha illallah. Ini kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah makna Muhammadar Rasulullah kita bersyahadat dia nabi yang jujur yang tidak bohong dia rasul dia menyampaikan soteo akan kita benarkan kita akan lakukan diajarkan kita salat diajarkan kita bagaimana kita beribadah kepada Allah jalla wa ala nah. berilmu ikhwatul iman azzakumullah tak tersamarkan bahkan dalam ayat fa annahu la ilaha ya Katahuila, berilmu dulu, ilmu, fa'lam fa ilmu dulu, bahawa perkara tidak ada sesembahan yang berhak disembah, kecuali Allah, baru kemudian datang amal, wa'istaghfir li dhambik yaquat al-iman a'azakumullahu al-ayatu fiha kathira allahu jalla wa Ala memuji hamba-hambanya yang takut kepadanya, dan mereka siapa? karangan orang-orang berilmu, kalangan orang-orang berilmu innama yakshallaha min ibadihi al-ulama' yang mampu, yang bisa memberikan rasa takut dan ketakutan kepada Allah mereka yang belajar mereka para alim ulama itu al amsal perumpamaan tamsil yang diberikan oleh Allah dalam ayatnya kisah-kisah yang disajikan siapa yang mampu menyerapnya la yaqiluha illal gak akan ada yang bisa meresapnya, kecuali mereka yang belajar al-alimun Orang yang mengetahui, yang belajar, yang mengetahui. Nah. Allah hikayatkan pula penyesalan orang-orang yang menyesal yang kemudian dia dibuat merasakan apa yang Allah Jalla wa'ala ancamkan dari azabnya di neraka. Mereka menyesali, mereka menyesali apa salah satu bentuk penyesalannya? Nggak mau ngaji, nggak mau belajar agama. Nah. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ لَوْ كُنَّا نسمع. Aduh, hey, dulu kita meminjamkan pendeng pendengaran kita. Mau kita dengar nasihat orang-orang tua kita. Guru-guru kita yang mengarahkan kepada kebaikan. Yeah. Aduh, hey, kita mau dengar dulu. Aw Aduh, kita mau memahami, kita mau memahami, merasa api. Maka قلنا fi ashabis sa'id akan begini keadaan kita di syair ini Kata mereka enggak ngaji dulu quta lima azzakumullah dan demikian kesangat telak ya nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya yang padat ya menyuri billahu bihi khairan yufaqihhu fid yang Allah inginkan kebaikan kepadanya difaqihkan dia Dipandaikan dia dalam urusan agamanya. Nah. Ikhwata al-iman. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah ke muslimun dan muslimat. Yang mendengarkan. A'azakumullahu wa barakafikum. Dan seterusnya dari dalil-dalil al-Quran wa sunnah yang banyak tersebut. Menunjukkan kepada kita tingginya posisi ilmu agama ini. Dan tingginya orang-orang yang bersabar menempuh perjalanan. Menuntutnya, membacanya, memahaminya ini. Mengamalkannya ini ketika dia satu saja tadi pintasan jalan ke surga sementara surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan eh? hadis yang lain yaqoolu nabiu saw hikmah Allah menginginkan sunnatullah menjadikan bahwa surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka diliputi oleh hal-hal yang nikmat, Sesuai dengan syahwat. Ya. Tadi menuntut ilmu jalan pintas ke surga. Sementara surga diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan pernah ngimpi. Kita belajar itu akan enak terus. Kita ini punya strip dari ada kita yang tidak sibuk. Kita ada kerjaan setiap hari. Tetapi adalah salah besar ketika. Kemudian mau meluangkan waktu pergi pengajian-pengajian di masjid-masjid. Yang membahas. Tafsirul Quran. Menceritakan kita hadis-hadis Nabi SAW. Mengajarkan kita dengan kedekatan kepada Rabb kita. Ma'rifatullahi ta'baraq wa ta'ala. Dan seterusnya. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mendasar, yang wajib a'in sifatnya. Tidak benar untuk kemudian kita mau meluangkan waktu untuknya. nggak itu yang utama. Semua kita punya kesibukan. Tetapi kita harus meluangkan. Mengatur waktu kita untuk pergi mengaji. Talabul ilmi fariatatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Jadi ujian itu akan ada. nggak akan pernah ada istirahat dari kepayahan dalam jalan menuntut ilmu syaraih. Tidak akan pernah ada. Tidak pernah ada. Maka jazakumullahu Allah. Di sini mengantarkan kita kepada salatul isya beberapa poin pokok-pokok ya di dalam menuntut ilmu. Berapa pokok-pokok dalam apa ya bahasanya pembahasan ilmu. Ya. halakum ala usulin kita akan bawakan seperti membawakan pokok-pokok usul-usul di dalam menuntut ilmu syarak. Kalau keutamaannya ini tidak keluar dari apa yang tadi disebutkan. Barakallah fikum. Al-aslul awal. Pokok pertama daripada kita mengaji Al-Quran. Ayu'al ikhwah. Walumahad. -um A'azakumullahu baraka fikum. Ketahwila bahwa Ilmu. Yang dibutuhkan oleh seorang muslim-muslimah. Di hari dan malamnya. Yang dibutuhkan. Itulah ilmu. Ya, yang wajib untuk dia tuntut dalam menegakkan ibadahnya kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa ta ala, itulah fardu ain bagi mereka. Ini poin pertama ya. Ini usul pertama, pokok pertama. Ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam peribadatan kita hari-hari. Maka itu yang merupakan ilmu wajib yang tadi diisyaratkan menuntut ilmu fardu bagi setiap muslim. Itu dia. Maka menuntut ilmu yang seperti itu, eh, itu yang berhukum fardu ain, fardu ain. Selain itu fardhu kifayah. Selain itu fardu kifai. Yang ya, ini dalam artian kalau sudah ada yang menegakkan sebagian orang-orang yang cukup jadi wakil, maka anil akhir akan gugur kewajiban yang lain. Jika قام به بعض من يكفي سقط عن الباقين. Bogor wajibannya. poin pertama tadi, barakallahu fikum. Ketika kita membahas begini, menuntut ilmu yang kita butuhkan di hari dan malam kita dari peribadatan kita kepada Allah wa taala, ini yang wajib. Ini yang fardu ain setiap orang. Karena di antara alasannya tadi kita beragama dengan agama yang, dida, yang didasari oleh asas tadi kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah dan yang kedua harus dengan caranya. Nah ini harus seperti itu. Tidak ada tawar menawar. Harus seperti itu. Nah maka kalau kita sudah faham ini fardu ain bahkan orang pergi menuntutnya nggak perlu dia minta izin kepada orang tuanya. Alimam. Ibnu Ishaq ibn Rahawai, rahimahullah ta'ala, beliau katakan bagaimana di nukil oleh imam al-Bukhari, yakulu rahimahullah, talabul ilmi wajibun. wa lam yasihha fihi illa anna ma'na hu anna hu ilmi ma yahtaju ilayhi fi wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi in Menuntut ilmu itu fardu jamaid rahmatya Allah. Kata beliau. Fardu a'in. Fardu a'in. Mengilmui. Ya? Ya, ini maknanya. Bahwa seseorang harus menuntut ilmu yang dibutuhkan. Setiap harinya untuk dia berwudhu. Harus tahu bagaimana wudu. Nabi SAW untuk kita berwudhu. Salat. Bagaimana dia salat. Harus hari-hari menuntut ilmu seperti itu. Ya, zakat kalau dia punya uang berhaji kalau dia mau hendak berangkat dan dia ada kemampuan ini talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim nah maka beliau menyambung wama huwa wajib alaihi min dhalika fala yasta'dhiru abawayhi fil khuruuj Hal-hal yang diwajibkan untuk dia tuntut harinya, untuk keterkaitan dengan sholatnya, wudunya, atau bahkan sebelum itu tentang masalah ma'rifatullah. Mengenal Allah SWT lebih dalam hak-haknya apa? bahwa dia tidak boleh disekutukan. Bahayanya kesyirikan. Agungnya tauhid, Bagaimana dia bisa membesarkan kecilnya amalan. Hmm. Hal-hal yang harus kita tuntut. nuntut ilmu yang gitu-gitu itu bahkan nggak perlu kita minta izin ke orang tua. Adapun selainnya, selain yang fardu'ain seperti itu, maka kata beliau, ma selebihnya dari ilmu-ilmu yang tidak fardu'ain, yang kifai, selain itu pokoknya, selain yang terkait dengan kewajiban hari malam kita, maka itu, kalau mau menuntut ilmu yang modern seperti itu, harus izin orang tua. Harus izin orang tua. Kita keluar, menuntutnya setelah diizinkan ikhwatal Semana iman Semakna dengan itu juga diucapkan oleh Syekhul Islam, Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kedalika muridnya, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi ini pokok yang penting. Yang pertama ini, bahwa ilmu yang diwajibkan untuk kita tuntut, apa yang kita butuhkan. Ya, dari kewajiban kita hari-hari, ini di sini yang temukan faham terbedakannya ahlul hadis dengan selain mereka, para Nah, ya, yeah. di sini ditammi betul mereka, orang-orang yang hari-harinya tak dalam perkara-perkara hal yang diwajibkan, berbeda dengan orang selain mereka yang adanya setengah-setengah yang sibuk di dunianya. Kami mendiskreditkan agama dan ilmu agama. ya? Ikhwata azza kumullah. Lalu membuli apa segala macam. Orang-orang masa hari-hari begini terus ilmunya. Ilmunya mereka nggak keluar dari hayab dan nifas. Apa kalimat-kalimat yang kurang sopan lah dari para ulama. Padahal tidak juga merupakan sesuatu yang rendah membahas hal-hal seperti itu. Kita membahas wudhu hari-hari. Kita berbicara toharah. Nah, Nabi kita bersabda, "Miftahul kunci salat kita ini bersuci." Coba, kecuali Anda, anda semua pada enggak yakin tentang salat ini ya, beda hal. Selama kita yakin dan akan menuju ke mak, eh, maksimal kepadanya, eh, totalitas, maka diharamkan untuk seorang mendiskreditkan, memandang sebelah mata, urusan tohoro, ini hal-hal yang penting dalam agama, genting bahkan. Nabi kita yang bersabda, Kunci sholat itu adalah setaharah. Nah. La yakbalu sholatu ahadikum iza ahadatha hatta yatawadda. Tidak. Diterima sholat seseorang yang berhadap sampai dia bersuci. Kan begitu. Nah, Jadi ikhmat al-iman azzakumullah. Juga hadith bunyial Islam ala khamsin. Shahadatu an Sebutkan sholat kita di situ. Ada. Rukun. Tiang daripada tiang-tiang agama kita. Kita mau bully. Kita mau diskredit. Jamin rahmati Allah jadi bersemangat untuk belajar ilmu yang wajib harian kita. Sudah sejauh mana kita perhatikan solat kita ini? Iya kan? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Sallallahu Sebagaimana aku solat, lihat. Berwudu' Ali hadithu' Uthman. Barang siapa yang setelah dicontohkan dari asam sampai Znya, Kalau kemudian beliau bersabda. Barang siapa yang berwudu' seperti wudu'ku ini. Akan dapatkan begini dan begini daripada keutamaan. Sebutkan. Ikhutal iman. Ya'azakumullah. Jadi ini pokok yang pertama. Ilmu yang kita butuhkan. Untuk pelaksanaan kewajiban hari-hari kita. Ya, harus kita belajar Terbangun di atas pokok ini Beberapa perkara yang nah, Perlu kita juga perhatikan Yang pertama darinya Terkait ya dengan masalah yang pertama ini Pokok ini <muluh> <muluh> Itlaq Itlaqatul wajibat Mengitlaqkan Membahasakan wajib ain. Itu tidak boleh disematkan, dilekatkan. Kecuali pada ilmu syarak ini. Kata wajib atau wajib a'in. Fardu atau ain Itu tidak boleh dilekatkan, disematkan. Kecuali kepada ilmu agama, ilmu syarak. Itu pun kan, tidak semua. Itu pun tidak, tidak semua. Ya. Jadi ikhwata'l-iman. A'azakumullahu wa baraka'fikum. Tidak boleh dilekatkan kata "al-wajib" atau "fardu ain", kecuali dalam ilmu agama saja. Ilmu agama saja. Nanti ada orang kemudian, ya, yakni keliru, memahaminya, kemudian bisa dia mengatakan wajib kita baca koran. Kan begitu, sering, yakni ini apa yang mereka bahasakan dengan fiqhul keluarga. Nanti hari-hari harus dengar infotainment yang ada untuk jadi diwajibkan belajar dengar gitu gitu. Hendaklah kita belajar akidah sekali seminggu, sekali sebulan. Fikih sholat kita nggak kelar-kelar. Nah, fikih thaharah kita, fikih harian yang kita butuhkan. Apa? poin yang pertama, tidak boleh mengitlakkan kalimat wajib wajib ain kecuali yang datang dari syarak. Kecuali yang datang dari dari syarak. Nah, Kemudian juga hal wajib, hal yang diwajibkan, diwajibkan, diwajibkan. Ini hanya terkait dengan orang-orang yang sudah balik, yang mukallaf. Selain mereka, kalau dia masih kecil, nanti yang wajib itu orang tua. Eh, perhatikan, orang tua kita yang wajib memberikan pendidikan kepada anak kita. Anak kita nggak mungkin dipaksa sholat dengan cara yang benar. Tapi kita orang tua yang akan diketahui oleh syarat ketika kita tidak benar, tidak menegaskan perkara pendidikan agama anak-anak kita atau hal-hal yang diwajibkan di hari dan malamnya. Makanya mereka itu disuruh perintah dia kalau sudah tujuh tahun waktu riba alaihawawhum albenah wa ya? tujuh tahun atau kalau kalau di, pukul dia, yakni pukulan yang bukan melukai tentunya pukulan mendidik, pukul dia kalau sudah sepuluh tahun apa itu? Itu istilah kewajiban yang dibebankan di pundak-pundak kita sebagai orang tua. Anak kecil masih kecil. Namanya juga anak kecil. Jadi kewajiban itu mukallaf eh ya, kepada orang mukallaf. Kalau dia masih kecil, maka kepada kita orang tua. Kita orang tua. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah. Kita yang diwajibkan untuk memproteksi anak-anak kita dari ketergelinciran. Wah, Hurairah, Setiap kalian yang pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Maka kemudian poin yang ketiga yang diperhatikan, jangan sekali-kali kita terkena jerat shaiton untuk kemudian tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya mustahabah, masnunah, dari tersibukan untuk melirik atau mempelajari yang wajib. Jadi, ilmi ala muslim. Yang fardhu sudah paham tadi. Maka berikutnya yang perlu diperhatikan, jangan seorang talib mengedepankan belajar harha yang disunnahkan. Sibuk padanya sehingga terlalaikan yang wajib. Terlalaikan yang yang wajib. Nah, maka ini termasuk penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu agama. Penghalang dalam menuntut ilmu agama. Maksudnya dicontohkan biasa oleh guru-guru kita dulu ketika kita mondok, ya, ada orang yang masya Allah tenggelam dalam ilmu bahasa, ya, belajar nahu sampai dalam, belajar mustalah sampai akar akarnya, semuanya belajar Arab, belajar sastra luar biasa dalamnya, pokoknya kayak pejamkan mata di apa soal soal Arab semua dihabis dilalap sama dia. Lakin la yatawadza' wudu'a Rasulillah. La yuhsinu an yatawadza' wudu'an Nabi. Tapi seribu kali disayangkan dia. Nggak bisa wudu' wudu'nya Rasulullah. Hmm. Padahal ikhwata' limana'azza'kumullah. Itu yang disebut dengan ilmu alat. Ilmu wasilah. Sesungguhnya diadakan, disuruh kita mempelajari. Dia untuk kita tunggangi dia di dalam memahami Al-Quran dan Hadis Nabi. Lah kalau dia tidak digunakan ke sana. Tidak disentuhkan kepada tujuan dipelajarinya Lalu. Mau koleksi-koleksi kemampuan. Dalam mengolah kata. Merangkai syair. Lalu kemudian membuat kawafi. Lalu kemudian. Lomba i'arab kalimat. Hmm, Maka ini keliru ini. Salah tempat sudah. Artinya dia obsesinya sudah berbeda arah. Keluar jalur. Harusnya kita mempelajari. Membab. Malah yatimul wajib, bihi wajib. Sesuatu kewajiban yang tak akan pernah bisa sempurna kecuali dengan keberadaannya. Jadi kita ikut belajar dia. Sebagaimana antum sering diingatkan guru-guru kita. Ya kan, belajar bahasa, belajar nahu, belajar salaf itu, itu tidak diremehkan. Karena itu wasilah. Nah tewas ilah. fahmil Quran, Mengantarkan kita kepada pemahaman. Pemahaman membaca bagaimana orang-orang dulu memahami. Al-Qur'an wa sunnah. Ikhwatal iman azab jadi jangan apa namanya tersibukkan dengan hal yang sifatnya sunnah mustahabbah. Lalu kemudian tidak sempat atau bahkan melantarkan yang bersifat wajib. Melantarkan yang bersifat wajib. Nah, zaman yang dirahmati Allah. Jadi kita belajar ilmu bahasa tidaklah sama sekali dituntut untuk bisa menjadi si mungkin. mungkin. Hmm? Untuk menjadi Al Ahma, alim Ahmad Khalil bin Ahmad? Tidak. Kita belajar hadis tidak dituntut mustalahul hadis untuk akan seperti Al Imam Ahmad bin Hanbal, Al Imam Syafi'i belajar usul. Tidak. Tetapi bagaimana kita bisa ya memperbantukan diri kita untuk kemudian masuk kepada tujuan kita belajar semua ilmu alat tersebut, memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Jemaah dirahmati Allah. Ini usul yang pertama. Pokok yang kedua juga bagus dan penting kita perhatikan. Azza wa Ketika berbicara ilmu dietlakan kata ilmu baik entuk melihat dalam Al Qur'an ataupun dalam hadis Nabi atau dalam ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in orang-orang dulu yang saleh, maka yang dimaukan dengan ilmu yang dipuji di situ itu adalah ilmu agama itu saja. Kadang memang bahasanya umum dimutlakkan begitu. Tidak ada penyebutan fikih apa ilmu hadan nah, ilmu ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma. Tidak ada atau, uh, ilmal hadith, ilmal ah. nah, bilang ilmuuddin atau eh ilmu hadis, ilmu al-qiraah dan yang bilang itu. Maka ketika dii'tlaqkan diumumkan penyebutan ilmu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi atau ucapan-ucapan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang diinginkan tidak lain, tidak bukan ilmu agama. Tidak ilmu. ilmu agama. Adapun yang lainnya, ilmu dunia, ilmu matematika, kimia, fisika semuanya, itu min bab furudul kifaat. Min bab, ma la yatimul wajib illa bih, fa huwa wajib. Min bab apa lagi? Min bab, la darara wa la dirar. Min bab, wa a'iddu lahum mas tatu'dun min kuwa. Jadi bab-bab wasilah semuanya. Bahwa kita pelajari ketika kita melihat akan ada sangkutannya atau dukungannya. Dengan itu anda akan menyokong agama. Membela agama. Maka dipelajari. Maka dipelajari. Jadi dia dipelajari bukan karena zatnya. Matematika itu. Bahasa Indonesia itu apalagi semuanya. Bahasa Inggris itu. Bukan karena zatnya. Tetapi karena dia bisa mungkin menjadi wasilah anda membantu agama. Maka anda pelajari. Ilmu yang disebutkan. Sekali lagi adalah ilmu, ya ilmu agama, ilmu agama, baik, ilmu agama. Maka jemaah yang dirahmati Allah, hazmatu Kalau begitu apa itu ilmu yang terpuji yang dipuji oleh orang-orang oleh para sahabat, ya? Seperti ada ucapan bagus. Kalimah Azmi bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Talmu ilma fa'inna ta'allumahu lilillahi khasyah Wa talabuhu ibadah, wa mudarastahu tasbih, pelajari ilmu itu, pelajari, ya, pelajari ilmu, sungguhnya Mempelajarinya karena Allah itu merupakan khasyah. Nah, mempelajarinya itu merupakan rasa takut. Mencarinya itu merupakan ibadah. Mengulangnya, membuka itu tasbih. Eh, membahasnya itulah jihad, Bismillah. Mengajarkannya kepada orang itu sebesar besar sodakah? Eh. Memberikan ilmu kepada orang-orang yang layak diberikan itu adalah kedekatan kurbah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengannya. Coba. Dia adalah teman kesendirian. Dia teman ketika kesepian. Dia penunjuk ketika kita berbahagia. Dia pelipur lara ketika kita sedih. Apa itu? Ilmu agama. Bukan yang lain. Ilmu agama. Ya? Maka ikhwata liman. Kalau begitu... Jadi ilmu yang dipuji dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam kalam-kalam orang-orang dulu, ilmu Al-Quran, ilmu agama. Hmm. Ilmu agama. Yang selainnya kita lihat kalau mendukung pelajari, kalau tidak jangan sibukkan diri dengan. Ya, ya sibukkan diri dengan. Poin yang berikutnya, ketiga. Sudah itu lebih dalam lagi sedikit al-ilmu. Kita belajar ilmu keutamaan ilmu agar kita tahu. Mana tul kalam agar kita mengerti kemana ini pembicaraan kita dari tadi. Ilmu lebih spesifik lagi ilmu agama itu adalah sejatinya. Sebagaimana bahasa imam kita, imam syafi'i rahimahullah. Al-ilmu kala Qa Allah wa qawlu Qawlullah, Qawl rasulih wa qaulus sahabati Mal Ma ijmai yang mal sahih ini ilmu ini, ini ilmu ini, Nggak keluar dari hal-hal yang tersebut kan? Itu. Ilmu itulah firman Allah, sabda Nabi, ya, perkataan sahabat yang di yang disepakati. Hmm? Itu ilmu. Kemudian ijma' mereka, kemudian kias yang sahih. Analogi, nanti kita dengarkan. جدي إخوة الإيمان أعزكم الله وبرك فيكم هذا علم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رئيس فيه كلا ولا العلم نصبك للخ ماذا كلا ولا نصب الخلاف جهلة بين النصوص وبين رأي فقيه kata syair dinukil Qayyim dalam uh, kitab beliau beliau bilang ilmu itu adalah kuala Allah kuala rasuluhu firman Allah, sabda nabinya dan juga perkataan para sahabat yang tidak terjadi perselisihan di antara mereka kalau sudah ijma' di mereka itu ilmu harus dijalankan, itu ilmu hujah, bukanlah ilmu Kemampuanmu memancangkan khilafiah, ya? secara jahil, secara bodoh, di antara ucapan rasul dengan pendapat royu seorang biasa yang pandir, bukanlah itu, bukan ilmu. Bagaimana dibenarkan itu ilmu kita mengkomparasi ini sabda nabi bilang begini, tetapi John MacLennan mengatakan begini. Bagaimana dibenarkan. Jangan kan kata kalimat orang kafir, hatta hatta orang beriman pun mana benar kita menyandingkan, membandingkan hada kalam Rasul wahada kalam. Kata Abdullah bin Abbas, aku khawatir kalian ini dihujani dengan hujan batu dari langit. Aku lulaqum Rasulillah wa qala Aku bilang kalian nabi bersama begini, kalian sanggah. Ya aku bilang, tapi Abu Bakar bilang begini. Aku khawatir kalian itu akan dihujani dengan hujan batu dari langit. Itu bukan fikih, itu bukan ilmu. Jamaih dirahmati Allah. Mengkomparasi antara wahyu dengan selainnya dari kalem-kalem orang. Walang asbal khilafi <tuh> jahalatan bainan nususi wabayna ra'isa fihi awra'i faqihi. Nas-nas al-Quran. Lalu kita membantah, tapi Imam Ahmad bilang begini. Tapi Imam Abu Hanifah bilang begini. Nah. Jamaih dirahmati Allah. Wa kama wa -ilmu, ilmu Itu apa yang datang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad. Apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad. Kata al al Selain itu bukan. Selain itu bukan. Ygani dalam artian ketika ada orang keluar dari khilaf atau uh, ranah khilaf yang mereka. Di tengah para sahabat ada misalnya dua pendapat. Lalu kemudian kita tiba-tiba memunculkan pendapat yang ketiga. Tidak diambil dari mereka atau sebelumnya. Bahasa lesa bila ilm. Yang pasti ilmu apalah ranah-ranah yang disebut mereka. <laughs> Subhanallah. Al-ilmu kala Allah, kala Rasulullah. Ikhwata iman azzakumullah. Wa baraka fikum. Karenanya. Nah. Kemudian di pokok-pokok yang kita perhatikan yang keempat barakallahu fikum ini yang terpenting sebagian menjadikan yang pertama syarat ikhlas dia dalam menuntut ilmu atau sebagian membahasakannya dari tadi kita menguraikan ilmu dan begitu ketahuilah ilmu itu ibadah sebagaimana kita mengharapkan pahala dari Allah dengan salat kita ngaji kita apa namanya baca Al-Qur'an kita, sodakah kita, puasa kita, maka begitu pula kita duduk mendengarkan uraian ayat Hadith itu juga ibadah. Kita berharap kedekatan kepada Allah dengannya pertama kali. Kita mengharapkan pahala. Kita mengikhlaskan niat. Harus ikhlas. Harus kita mencocoki. Nah, ayat lima Hanya saja penting diperhatikan kata para ulama syarat ikhlas menuntut ilmu lebih tidakih, lakin Bukan syarat yang harus ada dari awal perkara, ya. Tetapi sambil jalan dia akan mengikut nanti. Dalam artian jangan sampai setan datang kepada kita membisikkan, eh kamu itu belum ikhlas, jangan suka ngaji-ngaji. Ah? Akhirnya kita terkena bisikan syaitan, kita nggak pernah mau ngaji, mengklaim, eh saya belum bersih hati saya, saya nggak bisa ikhlas. Siapa yang bisa ikhlas? Siapa yang bisa ikhlas sedari awal? Sekelas Imam Sufyan dan Thawri, Al Imam Syafi'i bilang itu itu kalau tidak ada beliau hilang ilmu dari hijaz. Al Imam Sufyan dan Thawri, beliau mengatakan ma'alatu syai'an ashad alay min niati. Tidak ada satu yang paling dahsyat atau bawah daripada niat. Maknanya adalah al-Qadar. Cukup kan? Sampai di sini, masyaAllah. Ikhlas Al Imam Azza wa Jalla. Semoga Allah Taala. Berikan keberkahan Atas apa yang kita sampaikan Dan curahkan kepada kita semua Barakahnya majlis ilmu Turunkan malaikat Rahmatnya Dan disebut nama-nama kita Pada Allah Jalla wa'ala Di sisi makhluk makhluknya yang mulia para malaikat Aku lupau dihada Wa astagfirullahali walakum ولسائر الحاضرين والسامعين إنه ولي ذلك ومولاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته